Assalamualaikum sahabat di rumah aja. Di video kali ini saya mau membuat bolu kukus Oreo atau brownies kukus Oreo. Nah, bahannya apa saja? Sangat simpel. Di sini hanya saya sediakan dua bahan yaitu biskuit Oreo dan susu cair. Oke, tonton terus video ini sampai selesai ya. Di video ini saya menggunakan satu bungkus Oreo dengan takaran 133 gram. Kalau kita hitung, isinya sekitar 14 keping Oreo. Nah, kebetulan saya juga masih ada sisa Oreo kemarin. Jadi, nanti saya akan pisahkan 20 keping. Jadi, misalkan ada bungkus Oreo yang lebih kecil, kita pisahkan 20 keping ya. Agar takarannya itu pas. Siapkan dua keping Oreo. Lalu kita pisahkan krimnya. Ini nanti bisa buat olesan ya. Untuk olesan krimnya nanti kita pisahkan. Setelah semua krim terpisah seperti ini, di sini saya mau campurkan dengan cream cheese. Sebenarnya nggak dicampur cream cheese juga nggak apa-apa, karena sesuai selera. Misalkan dicampur dengan olesan krim yang dari biskuitnya, nggak apa-apa. Oke. Di sini saya tambahkan cream cheese 2 sendok makan. Aduk rata, ini krim oles yang saya buat tadi, terdiri dari krim oreo dan cheese cream. Setelah kepingan biskuit Oreo menjadi bubuk seperti ini, kalau kita lihat seperti butiran kopi gitu ya, jadi nggak terlalu lembut, nggak apa-apa. Karena ini cara manual, bisa pakai ulekan atau alat apa saja. Nah, bentuknya seperti ini. Lalu kita siapkan 200 ml susu cair. Oke, jadi hanya dua bahan ini untuk membuat brownies Oreo atau bolu kukus Oreo. 200 ml susu cair dan satu bungkus biskuit Oreo. Proses selanjutnya, kita campur oreo yang sudah dihaluskan dengan susu cair sedikit demi sedikit. di sini saya tidak pakai teflon ataupun oven. Jadi namanya juga brownies, brownies kukus juga tidak e, dimasak di kompor. Saya mau masak di e, alat yang saya punya di sini yaitu Tien cooker semacam alat kukus juga bisa untuk mengukus, masak nasi atau apapun itu. Jadi di sini saya menggunakan alat yang ada. Selanjutnya, kita siapkan loyang sesuai so selera. -so -so. Oh yeah. baru mateng jadi seperti lembek ya tapi kalau kita diamkan sebentar nanti akan jadi padat kita bisa kasih topping sesuai selera sangat simpel bikin bolu kukus Oreo wah cantiknya kalian bisa lihat cantiknya sangat cantik sekali oke, nah nanti kita bisa bisa kasih topping sesuai selera nah hasilnya seperti ini cantik sekali ya bolu kukus oreo hanya dengan dua bahan lihat Ya, belah. Oke sekarang kita kasih topping ya. Aku udah siapkan premium low carb krim Kita bisa saya berikan premium saya dengan apa? I've been on the bus for 2 hours